mengabdi terus di Mesir nah, kalau ini. kita sudah selesai setiga uh -huh. ya kita pulang ah, iya. kita pulang kita balik ke Kerio Insyaallah mm -hmm. kan tempat lahir kita dimanapun yeah. kita jauh-jauhnya ya kita tetap di hati kita itu kampung halaman kita. Subhanallah Subhanallah luar biasa ini quote yang sedari gus bahas ha, apa apa? sekarang kita lihat orang yang belajar agama malu meyakinkan uh, fokusan dia, iya, iya, dia. Iya, iya. tapi coba kita lihat iya. masuk ke rumah sakit. Coba lihat, ada beberapa banyak sisanya. Yeah, langsung ditulis, dokter ini, dokter uh -huh. ini spesialnya gini, yeah. dokter ini spesial gini. Yeah. Jadi, masyarakat nggak bingung uh -huh. ketika dia sakit gigi, datangnya kepada spesialis gigi yang yeah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel The Z Official Pada malam yang berbahagia ini Adalah waktu yang sangat saya tunggu-tunggu Dimana saya menunggu Kepulangan dari adik kami ini ya Adik kami ini warga kami ya Yang uh, pulang dari pendidikannya Yang belum jauh di sana. Ya, untuk lebih dekat lagi nanti kita serahkan kepada Ustaz kita nanti perkenalan secara detailnya. Uh, bersyukur sekali bagi kita yang selalu stay di channel The Digital Official karena bakal ada ilmu-ilmu yang sangat bergizi yang bisa kami suguhkan kepada penonton The Digital Official dan pada kesempatan ini kita akan berbicara seputar dunia pendidikan. Bisa Bisakah ya, saya? Uh. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita ini Bisa membawa perubahan ataupun informasi ya Bagi penonton dari Visity Official Untuk tidak berlama-lama Bagi kita yang uh, belum subscribe ya Bisa di subscribe dulu channel saya ya Like, share and comment Baik, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah <laughs> ya. Baik, silakan kepada Ustadz kami, Ustadz Zaini ya, Saya panggil Ustadz lah ya Saya panggil Ustadz Zaini untuk memperkenalkan dulu sebelum pembicaraan kita lebih lanjut silakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. sussara Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala usyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa wa man tabi'ahun bi ihsan ilayu middin pertama-tama saya berterima kasih banyak kepada abang-abang kita channel jadi Z3 official yang telah mengundang kita di sini dan dengan menyambut dengan jawaban yang luar biasa, masya Allah, uh, saya sedikit mencoba menjawab pertanyaan abanda kita. Adapun pertanyaannya, nama saya Muhammad Zaini Zakir Rashid nama asli bisa dipanggil Muhammad Zaini, yeah. nama bapak Zakir, yeah. nama kakek Rashid Jadi yeah. karena orang Arab itu biasanya harus ditulis nama kakeknya, nama kakek. Oh, oh iya, iya, tiga keturunan, eh, iya, iya, iya, apa ya, dua keturunan ya? Akhirnya di paspor, di ijazah itu tertulis seperti itu Jadi sudah terbiasa dengan? Ah masyarakat. iya, jadi di mana mana dipanggil seperti itu Baik, baik baik dan, dan sebelum ke pulau ini masih sedang sekolah, kuliah di ini? Ya, pulang ini sebenarnya cuma liburan, uh -huh. dengan keluarga, lihat saudara, uh -huh. sana-sana keluarga Kalau boleh tahu sudah berapa lama keberangkatan yang dulu, ini jaraknya? Ya. Kan, abang da kita ini menunggu-nunggu kepulangan saya. Ini sebenarnya saya ini belum pulang, ini ya? udah lima tahun lebih. tahun, ya? lima tahun, lebih. Alinya, lima tahun. Lebih. baru Alinya. lihat ya lima kita ini tahun, ya. Oke lima tahun, lima ya lima tahun, lima tahun, lima tahun, lima tahun, lima ya. biar Nih, atau orang tua ya? di awal-awal sudah ditanyakan, iya, kayak iya. Alhamdulillah sudah menikah. Ha? Hei, <laughs> ya. Sudah menikah. Sudah <laughs> menikah. Tahun 2018. 2018. Nah, sedang pendidikan ya? Di waktu pendidikan di semester 2 Iya ya. Oke, okay. semester dua nah, Dan sudah dikeluarkan berapa orang? Alhamdulillah punya anak dua orang, semuanya perempuan. Perempuan ya? Paling tua dua tahun yang yang anak kedua enam bulan. Enam bulan. Baik, baik. Terus? keluarga di sini di Gunung Musuh? keluarga di sini ya kakak beradik berapa ini kalau eh, saudara masih. alhamdulillah bapak dan ibu masih hidup uh -huh. kalau saudara ada tiga orang ya laki-laki ya. cuma saya ya, laki -laki ya. Laki -laki. yang pertama di mana sekarang Yang pertama di Jakarta, Jakarta. di Bekasi uh -huh. kalau adek kedua di sekolah di Padang aktivitas kakaknya aktivitas kakak sekarang menjadi dosen di Bekasi alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, saya anak kedua di dari tiga saudara tadi Oke, okay, baik Ustadz Zaini, hmm. kita berbicara seputar pendidikan yang ceritanya yes, yes, yes. Ya, tentu saya ingin tahu nih, atau penonton ingin tahu, yes. dulu Ustadz Zaini sekolah di mana SD? Oh, yes. hmm. SD, saya sekolah SD-nya di Gunung Musuh, insya Allah pemirsa tahu semua ya SD 015 gitu. so, Ya waktu zaman itu kepala sekolahnya Bapak Nazaruddin Bapak Nazaruddin ah. ya. Halo Bapak Nazaruddin Sekolah ya. Bapak Nazaruddin kita ini ya. sehat selalu dan lancar terus Sukses selalu insyaallah Bapak Nazaruddin nah. Oke okay. salam ya Bapak, Bapak Terus setelah SD? Ah setelah SD langsung uh, pindah ke Pondok Pesantren Darun Darunangboh Darun lebih keinan. Nah, Siapa ini ya eh. di zaman dulu pimpinannya Bapak Sahir Zuhro. Oh, Abu ya kita, Abu ya kita. Nah, semoga dilapangkan kuburnya yang dimasukkan bersama kita di surga Amin, amin. Dan tapi sekarang sudah digantikan oleh adiknya, yaitu, Bu Yairus Abu Yusuf Dindol ya. sehat selalu. ya Insya Allah. Semoga nah. Darunahdo makin. Nah, ini, ya. dar semakin jaya dan sukses selalu amin. dari mencetak generasi ulama-ulama. Insya Allah. Uh. Nah, setelah berapa tahun ini? Nah, di? Ah, di Darunahdo tujuh tahun. Tujuh tahun. Ya. Selesai pondoknya. pondok. Uh, Alhamdulillah setelah selesai pondok langsung ke Jawa. Jawa. Uh -huh. uh, kuliah D 2 D dua. Persiapan bahasa khusus uh, bahasa Arab. Bahasa Arab. Tempatnya di mana ini Sukabumi. Sukabumi nama, nama universitasnya itu? nama kampusnya itu Aroya. Aroya. Jadi semua orang tahu. Setelah dua tahun. setelah setelah dua tahun selesai mencoba daftar ke Mesir, Alhamdulillah diterima. Jadi itu dulu uh, program di Arabaya apa saja? Uh, apakah ada tahfis ininya? Ah, jadi tidur? program di Arabaya itu sebenarnya dua ada dua. Uh -huh. Tapi yang lebih jelasnya mas Aan. Mas oh, Tapi yeah. tahfis itu tidak dituliskan di okay. apa Tapi merupakan syarat ya. untuk diterima di Mesir. Ah, tapi syarat diterima di Mesir? Ya berapa juz? K atau ah, mana? Aduh, untuk di Mesir untuk sekarang ini waktu zaman dulu juga itu masih dua dua juz ke atas, oh. dua juz tiga juz nanti Ustadz Zaini, masa itu dapat berapa? Uh, uh, dulu kami dites uh, tergantung nggak perlu banyak oh. jadi nggak usah takut makanya nah, kalau mau dapat nah, itu informasi ini. Ini buat adik-adik kita jadi ini. kalau mau ke mesir itu Aha. kita itu kalau hafalannya 3 jus, 2 jus tidak masalah tapi harus lancar oh. jadi nggak perlu di, uh, jadi nggak perlu sombong itu maksudnya hmm. ini saya udah hafal 10 jus, tapi persidatannya nggak nggak ada Ia, yang iya, iya, iya, jadi iya. intinya itu dikit tapi lancar uhum. pas ditanya, jadi nanti yang ditanya itu sesuai dengan apa yang kita apa. kenapa menurut Ustaz Zaini eh, kenapa harus kita lancar dan sekian juz gitu gunanya ketika sampai di mesin apa? Ini? ya gunanya sama, perlu kan kenapa jadi imam ya? apa? Ya. ya kalau untuk jadi imam ya enggak perlu ya enggak perlu lah tapi lancarnya, lancarnya, kan, lancarnya kita, ya. tadi uhum. karena itu akan membantu kita dalam uh, akademi kita oh, iya, iya. karena di sana akan ditanyakan nanti kan setiap masalah dalilnya oh, oh nanti okay. kan ditanya mana alqurannya kalau sudah hafal kan mudah iya iya jadi yang yang perlu kita tahu hukumnya saja lagi oke okay, okay. jadi kan dalilnya sudah hafal berarti kita pengen bagaimana memahami dalil ini hukumnya seperti apa oke jadi oke. semakin banyak hafalan kita memudahkan kita mengetahui. berarti di aroya ini kita dituntut harus menguasai bahasa Arab tentu Dan, kita pakai untuk ini ya iya, karena cuma iya, tengah ya, iya, bahasa Arab sehari-harinya ya iya kalau bahasa Arab karena belajarnya juga bahasa Arab kitabnya juga, bahasa Arab. juga bahasa Arab jadi nggak ada Alhamdulillah udah 10 tahun nggak pernah buka terjemahan terjemahan dari oh, iya. bahasa Arab iya iya, iya iya iya biasa Ustaz uh, ini Sejak ketika di sekolah ini ceritanya ya, bisa. Kenapa bisa terpikir untuk kuliah di di luar negeri lah bahasa hmm. ini Atau di Mesir gitu Bisa jelaskan kepada penonton? Bisa maka, ah, kan. ya, Apa alasannya ataupun apa motivasinya? Oh motivasinya ah, Untuk kuliah luar padahal e, Seumuran kita itu pengen tidak jauh dari keluarga Atau bagaimana Itu seperti itu Atau pengen kerja langsung gitu Sebenarnya ya tujuan pertama itu karena pertamanya uh, belajar agama dulu di ya, darun dasarnulanya yeah. pesimun yeah. awalnya disuruh bapak sekolah di darun yeah. biar agama biar bisa jadi imam bisa jadi Iya. Yeah. Nah. Yeah. tapi pas MTS disuruh keluar yeah. masuk SMK yeah. supaya bisa langsung kerja yeah. jadi yeah. kan kita tujuannya kerja yeah. setelah selesai kerja setelah itu saya mikir Kayaknya saya sudah menikmati nih belajar agama, iya, iya, sudah iya. merasakan enaknya. 4 tahun ya? 4, 4 tahun. tahun waktu di darun itu iya. merasakan, oh kayaknya pas bapak saya nyuruh, awalnya saya nggak mau masuk ke pesantren. Mm. Sekarang pas masuk SMA-nya, melanjutkan uh, iya. SMA-nya, saya tetap bertahan sekopo untuk di darun saja. Ya. Bapak sudah semuka saja, saja. Mm. Saya di saat itu saya nolak, karena saya udah kayaknya sudah tahu tujuan dan merasakan. Uh, gimana enaknya belajar agama yeah. nah uhum. setelah itu saya berpikir kayaknya kalau belajar itu ke tempatnya Iya. Yeah. Nah, kan itu kan bahasanya uhum. kalau ingin sukses belajar ke ahlinya yeah, betul. ya kalau kita lihat kalau agama ya ahlinya yang di alam yeah, kalau ingin belajar umum jadi kita sekarang ini uhum. ya bukan belajar agama aja uhum. untuk yang belajar umum ya kejar ke tempat ahlinya, ya datangi tempat ahlinya kayak di Eropa. Nah, itu kan negara-negara maju yang memang membantu kita dalam belajar yang iya, umum. Uh -huh. Kalau ilmu agama ya datang ke mungkin ke ya, Timur Tengah, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Mesir. Mesir kan, ah jadi di sana itu ada orang ada teman-teman juga yang di sana yang memotivasi saya untuk sana juga Akhirnya, oh artinya sudah ada teman yang bisa diajak komunikasi sebelum datang nah, di sana belum oh belum ya jadi gambarannya saja oh, gambaran jadi pas di Sukabumi orang-orang termotivasi -orang saya mau belajar agama di Arab Saudi di Mesir di Qatar, di Sudan hmm. Hmm. di Tunisia jadi saya berpikir juga oh, Masya Allah Kan melihat teman-teman dalam kebaikan itu jadi termotivasi Iya betul juga ya Itu faktor lingkungan ya, Faktor lingkungan itu nanti ya. Masya Allah Jadi akhirnya saya memilih Mesir Karena hmm. dilihat Masya Allah Keutamaan-keutamaan ya, juga di sana itu Masya Allah Daripada yang lain juga Kalau dibandingkan yang Sudan juga Tapi insya Allah semuanya kayak baik-baik semuanya, baik -baik semuanya. Ya, Tergantung kita juga Tapi hmm. memang semangat saya itu ya pertama kan nah dari doa orang tua juga gitu. iya, motivasi, motivasi dari moti dukungan orang orang orang -orang ya ketika kita terjatuh semangat, terus mm -hmm. bisa bisa bisa memang didorong kita untuk selalu semangat untuk belajar Betul. jadi kalau umpamanya saya sendiri mm -hmm. untuk belajar kayaknya nggak mungkin mm -hmm. jadi ada teman yang baik di lingkungan yang mengajak ayo keluar negeri sekolah, mm -hmm. habis orang tua, tak apa-apa yuk sekolah selagi mau, mm -hmm. selagi mau sekolah kami biayakan, itu mm -hmm. kan bahasanya kan mm -hmm. orang kampung biasanya kita selagi anak saya mau sekolah, yeah. kami siap untuk biaya, mm -hmm. itu prinsip orang tua biasanya sering gitu itu, mm -hmm. itu aja kayaknya masih oke okay, baik baik uh, nah gambaran ketika ber sedang berada di Indonesia ya. yang dipikirkan bagaimana perasaan kita uh, kuliah di luar negeri. Ya. Nah, ketika Ustadz benar-benar sampai ke luar negeri ya. sama nggak gambaran ketika di Indonesia? Ah, silakan boleh cerita. Pengalaman sedikit yang sama, oh, sama, kaya. sama kayak ini enggak? Enggak sama ya. ya. Enggak enggak sama. Nah. Karena coba bagaimana perbandingannya? Dari sistem pendidikan Entang ya. sistem apa pun lah okay. gitu. Ya, otomatis karena saya dari orang Riau uh -huh. kebiasaannya ada di sangat berbeda dengan di Sukabumi, ya, pasti, Sunda, iya, kan. Iya. Itu saja saya melewati fase yang sangat berat. Iya iya ya, iya. Ketika saya di Sunda melihat makanan yang serba manis. Iya, se betul betul betul. Yang terbiasa iya. uh, dari kecil pedas, sampai pedas ya. pas di sana manis-manis. manis. Nasinya manis. Nasi pulen-pulen. Sehingga saya itu kadang-kadang uh, sedih ya? membuat saya itu jadi apa? pengen keluar dari situ. Oh iya iya iya. iya. kayaknya iya. Ya Allah, kalau kayak gini nggak bisa bertahan, iya, gitu iya, iya, iya. kan? Nah, Jadi iya. akhirnya, tapi dicoba-coba, uh -huh. akhirnya terbiasa juga makanan normal. Iya, iya. Habis itu, ketika saya di Mesir lagi, uh -huh. ada faktor lagi ada istiadat yang biasanya orang Indonesia akhlaknya sangat bagus. Uh -huh. Pas sampai di sana, kita lihat orang Mesir berbeda cara akhlaknya memandang ada istiadatnya. Uh -huh. Jadi sangat berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan tempatnya kan. Gitu. Hmm. Kalau tidak menyesuaikan ya kita nggak bisa hidup. Dan pengalaman itu sudah Ustaz dapatkan ketika sebelum berangkat kuliah ke sana? Oh, belum. Oh belum. Kalau pas di sana, kalau kehidupan yang dilewati. Jadi pas di Mesir baru merasakan, oke oh, gini ada diadarnya. Hmm. Cuman pas di Indonesia tuh dengan kabar-kabar. Cuman saya nggak peduli. Intinya hmm. belajar gitu kan. Pas sampai di sana, Masya Allah, terbukti, oh nggak sesuai dengan ya, ya, apa ya, yang berdiksi-berdiksi ya. Kan, kan? Uh -huh. ya, lihat orangnya, orang Arab itu biasanya sikapnya tegas, uh -huh. keras uh -huh. Yang mana orang Indonesia sikapnya hormat, uh -huh. lemah lembut, ada istiadatnya Masya Allah, kan? Uh -huh. Sehingga kita itu ada perubahan, menyelesaikan diri, uh -huh. menyelesaikan diri, jadi Ya karena itu, akhirnya ya itulah uh, menyebabkan, apa kan, namanya uh, uh, Ya yang saya alami selama pendidikan ini yeah, jadi yeah. yang selama yang saya uh, alami dalam pendidikan itu yaitu Susahnya menyesuaikan diri di masa pendidikan, ya memang beda sangat beda kan uh -huh. di, di Mesir itu Ya mau nggak mau, yang namanya kita sudah di sana, mm -hmm. ya harus mau tetap tegak. Karena cuma satu bulan, dua bulan, akhirnya kita menyesuaikan. Sekarang sudah merasakan enak. Masalah. Iya. Nah, pada waktu pertamanya pergi ke Mesir, yeah. tentunya kita butuh adaptasi apa seperti itu ya. Yeah. Dan kita pengennya antara bertahan dengan pulang kan seperti itu. Iya yeah, benar. Yang ustad rasakan selama berapa bulan? Baru terasa ya, yang ya, ayo, rasakan enaknya. enaknya... Selama satu tahun Satu tahun? <laughs> Artinya dalam keadaan satu tahun itu galau lah Pak Iya maksudnya galau masih kepikir mm -hmm. uh, Dengan kehidupan di Indonesia Masya Allah ternyata mm -hmm. enak di Indonesia kalau Karena yeah. kita lahir di Indonesia yeah, betul -betul. Ya dengan kebiasaan lemak lembur kebiasaan yang lain mm -hmm. yang kita jumpai Sedangkan di sini bertolak belakang Masya Allah berbeda banget Ya akhirnya terpaksa menyelesaikan diri, menyelesaikan, menyelesaikan selama satu tahun akhirnya sudah merasakan mimpi. Iya, hmm. sekarang sekarang sudah berapa lama di Mesir? Sekarang ma, 6 tahun pas. Enam tahun ini pas. Sudah enam tahun. Enam tahun ternyata iya, ya. Dan, nah, ketika masa sulit itu, okay. kalau salah saya masa sulit iya, antara bertahan dengan ya berjuang dengan pulang kampung. Iya apa yang membuat Ustaz Zaini mampu bertahan? Apa yang terpikirkan di dalam hati? yang pertama tanggung jawabnya tanggung jawab? tanggung jawab, ya, tanggung jawab apa? Tanggung jawabnya gini, kita sudah memilih jalan kita bahwa saya ingin belajar agama kepada tempatnya, belajar okay. ya, ya, okay. terus? Ya. Prinsip saya, orang tua yang menyuruh ia selesaikan. Hmm. ya selesaikan. Dia tanggung jawab saya karena sudah saya memilih jalan itu mau nggak mau saya harus mengambil sampai selesai oh ya saya ada yang terlupa mempertanyakan hmm. tadi di masjid itu Ustadz ambil jurusan apa ah jurusan sekarang, ya <tuk> <tuk> kalau S 1 nya, jurusan syariah ya <tuk> itu fokus kepada hukum islam hukum islam. jadi mengkaji semua hukum oke okay. ini sebenarnya berbeda dengan uh, yang di Indonesia sama yang di Mesir bedanya <tuk> hukum Islam ini mengkaji semua bab-bab fiqih dari yang awal sampai akhir sedangkan di di Indonesia yang saya ketahui ya uh -huh. uh, itu biasanya ada S1 itu sudah dibagi jurusannya ada akhwalu oh, iya, betul. betul. Uh, saksiyah itu bab nikah saja uh -huh. itu sampai dia selesai empat tahun uh -huh. kalau kami bab nikah itu cuma 6, 6, 6, bulan. 6 bulan bab semua bab nikah nanti ada juga Muqaran perbandingan mazhab Di sana juga kami pelajari. Waktu lebih komplit ceritanya Jadi nah, ya? semua komplik Dalam satu semester itu Sudah ada akhwalu saksianya, sudah ada Fikimukorannya Sudah ada bab-bab semua, bab Fikimukoran yang ada di di sini Lalu oh, biasa nah, Jadi kayak gitu, perbedaan kalau dari segi uh, satu ini, Satunya, satunya. oke okay. hmm. Terus lanjut ke S2-nya apa? Nah, itu selesai, sekarang sudah satu tahun S2-nya uh -huh. Alhamdulillah sekarang proses menulis. Jadi pas balik bulan satu nanti kita mengajukan judul. Tesisnya ya? Tesis, Boleh tahu apa judul tesisnya? Jurusannya uh, usul fikih. Usul fikih. Nah kalau tesisnya sudah tergambar judulnya, ada beberapa tergambar, tapi kayaknya nggak usah disampaikan. Ah, Oke okay, baik baik. Nanti pas sudah diterima bisa ah, ah, ya, berbagi nanti ya. Berjanji berapa nah, ya. so, ya. kita akan berbagi judulnya apa nanti. Ah, Iya doanya supaya lancar ya, ya, ya. ya Insyaallah. Dan saya dengar-dengar kabar angin Ustad juga ngambil S2 di Indonesia. <laughs> Apa bisa ya itu dua dua dua kampus kali jalan, ya. Jadi ya, ah. sebenarnya kata Ustad ini benar saya mengambil dua S2 di dua tempat. Yang pertama uh -huh. di Mesir jurusan uh -huh. usul fikih tadi. Ya. Yang kedua di Indonesia. Apakah nggak mumet otaknya? <laughs> ya, ibaratkan hidup itu dijalani aja selagi bisa kita jalani kalau mm -hmm. merasa berat ya enggak usah kita jalani kan. mm -hmm. tapi insya Allah, ujian itu sesuai dengan ya ukurannya seorang bahkan mm -hmm. akhirnya saya memilih uh, di Indonesia di IAI Lampung mm -hmm. itu di Lampung tapi online mm -hmm. alhamdulillah sekarang masuk ke semester dua oh, semester dua bapak ah jurusannya cuma berbeda jurusannya manajemen pendidikan Islam Oh, pasti arahnya ke pengajar, Nah, ya. pengajar bagaimana kita mendidik. Oh, uh, itu ilmunya uh, yang didapatkan oh, di S2, jadi, jadi. kita nggak mendapatkan di oh, Mesir. Oh, jadi berbeda. Kalau di Mesir kita mengkaji kontraksi fokus kepada dalil-dalil oh, oh. dan hukum, oh, oh. sedangkan di sini fokus cara. Cara menyampaikannya, cara ya. nah, seperti itu ya. Nah, ya, cara mendidik di akademinya. Luar oh, biasa sekali. Ini menarik sekali pemirsa, <laughs> karena teman kita berbicara ini. Saya rasa unik ya. <laughs> Saya ada yang sekarang sudah berpikir me, untuk menyelesaikan S2 baru satu jurusan dan kepala sudah mulai kuyeng nih ya, buat kepala <laughs> <Likirkannya>. Ya karena <laughs> ilmu kesehatan itu juga kompleks ya, sebenarnya. Tentu, -mm. Dan Ustaz kita ini mampu sekali jalan dua kampus atau dua disiplin ilmu yang berbeda. Ya sangat luar uh, biasa sekali. Ini motivasi yang luar biasa bagi para penonton yang hobi di bidang pendidikan ya Nah, ini kita bisa ambil contoh kepada Ustadz Zaini ini Dan kalau boleh tahu nih, ini apakah masih beasiswa uh, orang tua kah? Atau nah. dibiayai oleh pemerintah? Nah, ini ya saya penasaran nih, masalah dua kampus, luar biasa biaya S2 loh Aduh. Ya, nah. ya nanti, boleh nah, kita jelaskan ya nah peran orang tua saya selalu ada sampai sekarang ya, betul -betul Makti, betul -betul iya, betul-betul nanti. beasiswa dari orang tua saya tetap jalan mm -hmm. tapi, beasiswa dulu kita mengkaji beasiswa yang lain dulu orang yeah. tua nanti, biasa beasiswa, yeah. uh, mm -hmm. saya itu sudah mendapatkan beasiswa di S1 semenjak Alhamdulillah dan iya. mendapatkan uang saku juga Ayus, setelah itu, diberikan kesempatan juga melanjutkan S2 dengan beasiswa total wajah nah, jadi, dengan tertinggal belajar lagi? ya, belajar dan uh, ujiannya juga, ujian tesisnya, semuanya, wisudanya Sudah dikapor? Sudah dikapor Luar biasa Dengan ditambah dengan wasat kuliah ya. Luar biasa, itu ya. yang memberi Indonesia apa Mesir? Ya Mesir, itu di Mesir Indonesia, Allah Subhanallah di ya, Mesir Ini campukan yang buat ah. pemerintah kita nih ya <laughs> Bukan banding-banding kali -banding ya, ya. Tapi cabukan. kalau di sana Ustadz, mm -hmm. Biasiswa, sebenarnya ada dua macam biasiswa Ada kalau di Arab itu semua S1, S1 aja, itu semuanya udah beasiswa mm -hmm. Tapi tempat tinggal kita, kita yang bayar Oh iya. Jadi semuanya kita nggak bayar semester lagi Wah, Ustaz terpintas Jadi nih. di Sudan, <laughs> di Mesir, di <laughs> Indonesia, itu semuanya S1nya gratis mm -hmm. Di kampus setiap semester, tapi S2nya udah bayar Nah, kembali lagi ke proses kuliah Ustaz untuk uh, mendukung biaya tadi, kan tentu udah yeah. pemerintah. Apakah Ustaz ada bekerja juga di sampingan? Di samping yes, itu, ya. <laughs> kalau bekerja tidak ya tidak ada yang kita menghasilkan. Bisa, ya. Kalau menghasilkan untuk biaya keluarga kita di sana, mm -hmm. ya mengajar. Oh, jadi Ustaz mengajar juga yeah, di sana, mengajar. Uh, ya teman-teman atau ada di kelas yang itu yang oh, yang dan yang iya iya iya jadi iya, iya, iya, kan? iya, iya. biasanya ngajar biasanya di Pesbuk juga ada di Mehor. Center ah, apa tuh namanya? Namanya Mehor Center di situ dari video itu udah kalau lagi ngajar biasanya ya. di video Oh, itu yang semuanya. berkontribusi mahasiswanya? Oh, ah, lembaga. Lah, enggak kami aja yang buat. Uhum. Jadi atas ide bersama-sama. Nanti yang uh, murid-muridnya yang ikut belajar di sana itu semuanya S satu. Nanti dengan jurusan masing-masing. Yeah, yang yeah, bagian yeah. nanti yang mau belajar fikih, yeah, yeah, yeah. yang mau belajar usul fikih, yang mau belajar hadis, ada semua yang sini. Artinya Ustaz sudah ada jam terbang aja lah ya. Iya, ya. bukan dikatakan jam terbang ya, tapi ada lah uh, kita ngajar. Uhum. Kenapa saya memilih? Sebenarnya ada pekerjaan banyak. Mm. seperti kerja di iya kerja rumah makan mm. kerja di sini atau kerja di rumah orang itu mm. kan ada untuk pemasukan banyak mm. tapi saya lebih memilih itu karena pertama belajar itu butuh amal diamalkan iya caranya kan diajar diajarkan lagi biar ketika makinnya, saya ajarkan Ilmu itu semakin lengket, semakin lengket betul sekali. Betul, Tapi ya? kalau saya cuma bekerja, mm -mm. saya tidak amalkan yang apa yang saya dapatkan tadi, mm -mm. terasa ilmu itu hilang, semakin hilang. Betul. Dan ya, ya, duit yang kita dapatkan tadi nah. gak gak gak sebanding. Nggak hmm. sebanding hmm. ilmu ah, yang iya, Anda iya, iya, iya. luar biasa ternyata. Waduh, saya tidak bisa berkata apa-apa <laughs> karena ini sangat bergizi sekali bagi saya motivasi beliau ini. Umur sekarang berapa? Ah, Bismillah umur saya lahir tahun 1995 berarti umur sekarang Masuk 27 27 Wow 27 27 OTw S2 2 kampus iya, Insyaallah doanya. Iya, doanya Iya iya iya iya Nah sekarang ini Boleh gak disampaikan ke pemirsa kita hmm. Ustadz mau jadi apa kedepannya setelah S2 ini? Kalau untuk ke depan mm -hmm. ya tetap ingin melanjutkan S3-nya dulu Kuliah lagi? Kuliah lagi Allah Jadi, wakbar. belum ada target untuk bekerja dulu, untuk belum, oh. belum ada. Tapi target sekarang ini, saya berusaha untuk menyelesaikan cepat S2-nya mm -hmm. Ketika sudah selesai, saya ingin langsung daftar S3 Ketika selesai daftar, nanti pulang lagi ke sini, ziarah-ziarah, ziaran oh. Subhanallah. <laughs> Jadi target. Jadi ibaratkan saya motivasi kalau belajar uh -huh. itu ibaratkan belajar saya mengambil pelajaran dari orang yang belajar ilmu kesehatan. Yeah. Ilmu kesehatan kan nggak bisa didapatkan satu tahun dua tahun. Yeah, iya gitu. dong. Uh -huh. ya, jelas kan. Pasti yeah. uh -huh. orang bertahun-tahun ada yang bertahun. Semakin betul. lama semakin spesialis. Yeah. Artinya semakin uh -huh. kita membidangi dalam yeah, satu urusan itu gitu. Dan saya mengambil juga untuk agama. Agama ini untuk akhirat uh -huh. Yang banyak orang kadang-kadang Cuma baru baca ini sudah berpatuah Betul, betul, ya. Sedangkan sebenarnya Kalau kita mendalami sebenarnya Harus kita seperti orang yang ilmu kesehatan juga Sehingga kita benar-benar spesial juga benar, benar. Kalau ditanya tentang ini Ada orangnya ya, ya. Kalau ditanya tentang ini Ada orangnya dalam agama Jadi hmm. sebenarnya dalam agama juga kita sendiri, saya sendiri juga nggak bisa menguasai semua. Ada bidang-bidang khususnya, betul, betul. yang bidang fikih, yang bidang hadis, yang bidang Al-Qur'an. Kita nggak bisa menguasai semua, mungkin bisa, tapi cuma memahami sedikit saja. Tapi ketika ditanya kedalamannya, ya, itu nggak tahu. Luar biasa, pola pikir Ustaz ya, ya. ini ya. Artinya gini, saya yakin nih, ketika beliau nanti selesai S3 Bukan dia yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan nanti yang bakal mencari dia, amin ya Ya, ya artinya tempat kuliah dimanapun, nanti insya Allah nih atau Apa pengen nanggak di terus di Mesir nah, ya, kalau kita sudah selesai S3, oh. ya kita pulang ah, iya. Kita pulang, kita balik ke, ke Rio, insya hmm. Allah hmm. Kan ini tempat lahir kita, dimanapun yeah. kita jauh-jauhnya Ya kita tetap di hati kita itu Kampung, halaman Subhanallah, Subhanallah, <laughs> Subhanallah, luar biasa Ini quote yang sangat penuhan sekali ya Artinya belajar di negeri uh, Mesir sana ya. Dan ketika sudah selesai kembali ke daerah untuk dikembangkan ya, ya. apa ya, yang kita harus, harus. Ya seperti Karena itu, itu. Nah, ibaratkan ketika kita sudah belajar niat ya, dulu keluarga kita keluarga kita adalah Riau yang ya. pertama khususnya adalah kampung kita ya betul sekali nah, kita kembangkan kita majukan sebisa nah. kita dan saya berharap dan kita bersama sama-sama berdoa semoga niat ya, kuliah ya, ustadz kita ini amin. ya semoga dikabulkan oleh allah swt selesai S2 langsung S3 dan ya. kembali ke daerah kita dan mampu nanti membuat uh, semacam perubahan di bidang ilmu keagamaan Artinya perubahan tersebut adalah mempertahankan yang benar-benar hukumnya, bukan di ini ya. Benar, benar. Nah, dan mungkin betul nih, saya rasa tambahannya mungkin uh, uh, motivasi beliau ini karena di zaman 2030-2040, saya merasa mungkin yang ahli di bidang keagamaan itu sudah mulai ini ya. ya. Karena jarang sekali jiwa-jiwa muda, anak-anak muda itu ya, E, mereka mereka termotivasi untuk belajar agama. Nah, inilah beliau ini mudah-mudahan menjadi penyuluh, ya artinya penerang di kala kegelapan dan sebagai tongkat di apa panama istilahnya itu ya. Ada pesan dari ibu sebahas. Ah, ya Sekarang kita lihat orang yang belajar agama malu melihatkan uh, kepokusan dia, ibu ibu dia. Ibu. Tapi coba kita lihat ibu. masuk ke rumah sakit coba lihat ada beberapa banyak spesialis yeah, langsung ditulis, dokter ini, dokter uh -huh. ini spesialnya gini yeah. dokter ini spesial gini yeah. jadi masyarakat nggak bingung uh -huh. ketika dia sakit gigi datangi kepada spesialis, spesialis gigi, gigi. Yeah. dia langsung ketika lihat ada khusus ruangan betul, betul. tapi kalau agama, orang malu, takut pria sebenarnya yeah. nggak sebenarnya yeah. nah, takut Gus harusnya ditunjukkan juga orang yang belajar yeah. agama saya jurusan spesial hadis yeah. saya spesial Al-Quran nah, tanya spesial kiri, sama saya ah, jadi masyarakat itu tidak bingung iya, kepada iya. siapa dia akan bertanya. Iya. Nah, gitu. Artinya jangan tanya maaf cerita ke dokter umum lah, iya. yang, kul yang kuliah inilah ya yang belum menjiwa membidangi seperti itu. Pernah ya. kejadian waktu mm -hmm. ada beberapa teman saya di Mesir itu sakit, mm -hmm. dia tanya ke dokter umum. Dokter umum, ia sesuai dengan pengalaman dia, mm -hmm. dia tahu, ya ilmunya yang dia dapatkan maksudnya. Mm -hmm. Tapi hasilnya tiga hari setelah itu nggak sembuh. Mm -hmm. Lalu dia datang, didatangi dokter spesial, ya. dikasih obat yang tepat, hmm. Alhamdulillah ya, ya, ya. Allah memberikan kesembuhan. Nah, itu, ya. Jadi seperti itu saya ya. dapat memahami juga kita, kalau ingin bertanya tentang hukum, ya kembali kita kembali Iya, ya, spesialis hukum, ya, spesialis ya. hukumnya ya. siapa? Dari biasa, ya, itu adalah quote ataupun uh, closing statement dari Ustadz ya ada lagi yang mau maka makan pesan terakhir yang mau saya tuntukkan ya. Jadi uh, saya selalu ya. apa mengingat-ingat Hadis Rasulullah Wa man arad dan dunya da faaleibin ilmi Wa man arad Wa man arad dan dunya faaleibin ilmi Wa man arad dan akhirat faaleibin ilmi Wa man arad dan bainah bainahumak faaleibin artinya. Ima maknanya artinya siapa yang menginginkan menguasai dunia ini maka dengan ilmu, iya, nggak mungkin, nggak. Yang kedua, siapa yang menginginkan akhirat yaitu Kalau kita ingin surga, ilmu. Gak mungkin kita beramal tanpa ilmu. Ya, betul sekali. Yang ketiga, siapa yang menginginkan keduanya? Ya, semuanya ilmu. ilmu. Makanya sebaik-baik orang, menguasai ilmu dunia, menguasai ilmu akhirnya. dapat keduanya. Luar, Luar, Luar, Luar biasa sekali ya. Sangat bergizi sekali sekali ya. Alhamdulillah, ya mungkin kalau kita ingin apa, Panjang lagi waktunya dan saya rasa ini sudah cukup dulu ya saya motivasi yang sangat biasa terima kasih Ustaz, atas waktunya semoga ini bermanfaat bagi para para pendengar dan menjadi motivasi bagi para pelajar di luar sana dan kita berdoa semoga Ustaz selalu sehat selalu dalam menempuh pendidikannya Amin Amin ya alamin sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.